Tapi hari ini di nanti suratnya. beda 그게 그렇게 yang masa nempel ya, Ini masuk ke sini mau, ada pas Nah, ya. ya, paling ya. ya. Oh ya. kalau sama masa aja. Aja yang ada? saya pernah oh ya? kalau orang itu ada ada bisa bisa boleh aku orang juga nih namanya kalau belum pak, Mm-hmm. <laughs> begitu kalau di semua semua ini di atau begitu ครับทําขอ Mungkin dari kemarin-kemarin Karena apa? beberapa Iya, ini sekarang lagi, lagi ya? naikin lagi, dari bulan September, kan ya? bulan Naikin apa? hari naikin, beberapa bulan dulu kalau datang saya cek sekarang ini Tadi itu kecil banget, Ini saya ingin bulan ini ya? aja September deh September atau Oktober, eh, jangan Agustus lah Karena kita mau jadi Mau jadi jadi Agustus aja di ada dua.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 Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Kroya station. For those of you who will end your trip at Kroya station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Jangan Selamat sore pelanggan yang kami hormati Kami informasikan saat ini kereta api Brogo Akan segera tiba dan berhenti di stasiun Kroya Kami informasikan untuk akses pintu keluar di stasiun Kroya Berada di sisi sebelah kiri Kembali kami informasikan untuk akses pintu keluar di stasiun Kroya berada di sisi sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Kami informasikan kereta api Progo akan kembali diberangkatkan dari stasiun Kroya dengan jadwal keberangkatan pada pukul 17.39 menit. <tuh> kembali kami informasikan kereta api Progo akan kembali diberangkatkan dari stasiun Proya dengan jadwal keberangkatan pada pukul 17.39 menit atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih oh, ya cuma mau saya itu ke dia ada kasih